Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Kian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Kian di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 875, Kemarahan Kaisar bela diri di puncak Gunung Raksasa. Vegetasi itu hijau dan rimbun. Jalan kerikil kecil membentang melewati dan keluar dari hutan, menghubungkan ke kotak hijau. Di ujung alun-alun ada menara batu kapur yang tingginya hampir 100 kaki, dan memiliki sekitar 9 tingkat. Di permukaan menara batu, pola-pola aneh samar-samar terlihat. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami. Suasana tak terbatas dan sederhana memancar keluar dengan tenang menyebabkan area di sekitarnya terasa mantap dan ditumbuhi rumput liar. Sosok diam-diam duduk di depan menara batu kapur raksasa ini seperti seorang biarawan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan kepalanya tak tertandingi halus dan berkilau. Di bawah sinar matahari, kepalanya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan, sementara wajahnya tampak sangat halus dan tampan. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya dari jauh. Dia tampak seperti orang normal. Namun, hanya mereka yang memiliki kemampuan perseptif yang mencengangkan yang bisa merasakan lonjakan kekuatan Yuan yang tersembunyi dalam kesunyian ini. Selain itu, hanya mereka yang akrab dengan kemampuannya yang akan mengetahui kemarahan airan Asura yang tersembunyi di bawah wajah yang halus dan tampan itu. Oh, suasana sunyi dan sunyi ini berlanjut untuk beberapa waktu sebelum mata lelaki yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap ini, kekuatan Yuan yang sangat tak terbatas meletus dari tubuhnya. Namun, itu dengan cepat ditekan kembali ke tubuhnya dengan lambayan lengan bajunya. Sepotong keheranan melintas melewati wajahnya yang lembut dan tampan, ketika dia melihat ke arah pinggang gunung. Keributan di sana tampaknya tiba-tiba berubah menjadi demam, bahkan menyebabkan udara itu sendiri memiliki jejak ganas tambahan. Swoosh Sementara keheranan belum memudar dari matanya, suara mendesis tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sosok cepat melesat, sebelum akhirnya turun di alun-alun. Orang yang datang adalah murid muda klan Sentu. Hormat memenuhi matanya ketika dia melihat ke arah orang yang duduk di depan menara batu. Sebelum dia dengan hormat berkata, Kakak Sentu, tetua telah mengirim aku untuk memberi tahu kamu bahwa telah terjadi insiden tak terduga dalam pertemuan militer ini. Hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan penghormatan sepenuh hati dari para murid klan Sentu pada usia seperti itu. Jelas, pria yang duduk di depan menara batu itu haruslah orang yang memiliki ketenaran dan reputasi ekstrim di Heaven Wind Sea Region. Terlebih lagi, dia juga berada di peringkat ketiga dalam generasi muda, Iron Asura Sentu Klan, Sentu Jue. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya bahwa pria yang memiliki gelar yang menyebabkan hati dan jiwa orang bergetar akan benar-benar terlihat begitu halus dan tampan. Oh, manakah dari empat klan yang telah menang? Setelah mendengar ini, tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya saat ia bertanya dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya adalah klan Wei. Namun, Gu Klan telah mengundang penolong eksternal yang sangat kuat. Sekarang, Pekerja luar itu menantang metode Asura. Jika dia berhasil, Guklan akan dapat membalikkan kelemahan mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk menantangmu. Murid Sentu menjawab dengan hormat. Seseorang telah menantang metode Asura. Wajah tenang dan mendalam Sentu Jue akhirnya berfluktuasi ketika dia melihat murid yang datang dengan heran di matanya. Haha, ini memang menarik. Sentu Jue tersenyum tipis. Namun... Ekspresinya tidak berubah terlalu serius dengan kekuatannya saat ini, apalagi generasi muda dari Heaven Wind Sea Regent. Bahkan jika dia bertemu dengan para ahli generasi yang lebih tua, dia akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Adapun persaingan antara generasi muda dari empat klan itu bahkan tidak memasuki matanya. Dalam generasi yang lebih muda dari seluruh wilayah Laut Angin Surga, hanya ada dua orang yang telah mendapatkan rasa hormatnya. Kembalilah dan beritahu para tetua bahwa aku akan membela menara Caotik. Desolation Ki di sini sangat bermanfaat untuk budidaya tubuh Asura aku. Jika aku bisa memasuki menara lagi, aku tidak akan takut pada dua orang itu bahkan jika aku bertemu mereka lagi. Sentu Jue berkata dengan suara lembut. Iya nih, murid Sentu buru-buru menjawab dengan hormat. Sebelum dengan cepat mundur, saat dia menarik diri, Matanya yang lebih rendah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia secara alami tahu siapa kedua orang yang disebutkan oleh Sentu Jue itu. Di antara generasi muda di Heaven Wind Sea Regent mereka yang bisa membuat Sentu Jue begitu waspada, hanya dua jenius yang benar-benar menakjubkan dari dua gua besar. Sentu Jue menyaksikan sosok itu pergi, sebelum tersenyum samar ketika dia bergumam, menantang metode Asura. Ini memang menarik. Jika orang itu dapat mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersatu dengan aku. Namun, menara caotik ini masih harus diduduki oleh klan aku selama satu tahun lagi. Bang, dua yuan power yang tak terbatas tak terbatas tiba-tiba tersapu di alun-alun seperti banjir bandang gunung. Dalam letusan yuan power tak terbatas, niat membunuh padat beredar, lindung menatap Wei Zhen dan Chen Luo yang menjulang di depannya seperti sepasang iblis-iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya, saat keinginan bertarung yang membara muncul dari kedalaman matanya yang hitam pekat. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun, karena kamu begitu mendesak mencari kematian, kami berdua hanya bisa mengabulkan keinginan kamu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap ketika dia menatap Lindong dan berkata dengan sinis. Namun, sudut mulut Chen Luo mengarah ke bawah. Ketika tatapannya berubah menjadi seram dan dingin, dia tidak berbicara. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Pekikan hantu yang menusuk telinga terdengar saat itu muncul, sementara Yin Qi memancar dalam gelombang. Dari penampilannya, seseorang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah harta karun roh surgawi tingkat atas yang hebat. Dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo, Wei Li jauh lebih biasa. Namun, aura yang mengesankan dari seseorang di puncak tahap awal kehidupan mendalam masih tidak lemah. Dalam sekejap, tiga aura cepat dan sengit melolong dan mengunci lindung. Aku ingin tahu berapa putaran yang bisa kamu tahan di bawah serangan gabungan kita. Kata Wei Zhen mengejek, sementara dia perlahan-lahan mencengkeram gagang pisau hitam raksasa di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu. Mari kita selesaikan ini dalam satu langkah. Namun, sebagai tanggapan atas ejekannya, Lindong merenung sebentar sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Mata Weizen dan Chen Luo sedikit menyipit, sebelum menjawab dengan suara dingin, tanpa malu-malu membual. Aku benar-benar tidak mengerti persis dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu." Petik 2. Lindong tersenyum tipis. Ketika aura dingin yang dingin mulai meletus dari kedalaman matanya. Tangannya tiba-tiba bertepuk tangan untuk membentuk segel. Saat suara dingin mirip dengan ujung bilah terdengar di seberang alun-alun. Aku bilang, satu langkah sudah cukup. Saat kata-kata terakhir lindung terdengar, telapak tangannya tiba-tiba menepuk dengan marah. Mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya, suara rendah dan dalam terdengar di dalam hatinya. Kitab suci kesedihan besar, ledakan, bumi tiba-tiba bergetar intens untuk sesaat. Segera, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus dalam mode seperti dengan lindung sebagai pusatnya. Letusan ini bukan di permukaan, tetapi di bawah tanah. Banyak orang memandang dengan takjub ke bumi yang bergetar. Selain itu, mereka bisa merasakan energi nadi di bawah bumi. Selanjutnya. Keheranan dalam mata mereka secara bertahap berubah menjadi kejutan tebal. Karena mereka telah melihat bahwa tanah subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai berubah menjadi sunyi dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung yang subur dan hijau dengan cepat berubah menjadi kuning dan layu. Ketika aura terpencil mulai menyebar. Berdesir, di sekitar alun-alun. Ekspresi para tetua dari empat klan besar itu, yang kekuatannya tirani, berubah secara drastis. Ketika mereka berdiri dalam sekejap, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan hidup dan energi di daerah itu telah sepenuhnya diekstraksi. Selain itu, kekuatan hidup dan energi benar-benar konvergen ke tempat Lindung berdiri. Jelas, kekuatan hidup dan energi sedang diekstraksi dan diserap secara paksa oleh Lindung. Seni bela diri yang kejam seperti itu. Pada saat ini, wajah tua Gusou menjadi sangat serius dan serius. Tatapannya terkunci erat pada sosok kurus di dalam arena saat ia bergumam. Tirani seni bela diri ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seni merangkul bulan klan kami. Dari kelihatannya, asal-usul Lindung tidak sederhana. Wajah cantik Guyan juga dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Bahkan dia belum pernah melihat gerakan Lindong. Jelas, dia belum mengungkapkan banyak kartu trufnya. Lindung ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan trio Weizen. Mata indah Gumengki bersinar dengan kemegahan luar biasa saat dia bertanya dengan suara lembut. Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan gabungan dari mereka bertiga. Gumam Gusou, Bang Bang. Namun, tepat ketika kata-kata Gusou muncul, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dalam alun-alun. Pilar cahaya energi yang setidaknya seribu kaki besar segera menyelimuti Lindong dan bergegas di langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Sosok itu perlahan berdiri di dalam pilar cahaya energi. Celah besar meluas di bawah kakinya sebelum akhirnya memanjang keluar dari pandangan seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengunci sosok di dalam pilar cahaya. Detik berikutnya. Mereka yang memiliki mata lihai dapat melihat sosok dalam membentuk segel tangan lagi. Mengikuti urutan segel tangan, pilar cahaya energi yang tampaknya korporeal tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang menakutkan yang menyebabkan seseorang merasa ngeri di hati seseorang. Ketika fluktuasi menakutkan itu berdesir keluar, sepertinya juga ada suara rendah bergumam yang mirip dengan dewa yang samar-samar terlihat. Furi Kaisar bela diri, membagi surga. Sementara Lindung sedang menampilkan Great Desolation Scripture dan menyerap kekuatan hidup dari bentangan bumi ini. Pria berpakaian abu-abu yang sedang berlatih dengan mata tertutup di depan menara batu di puncak gunung tiba-tiba sedikit tersentak. Mata tertutupnya terbuka dalam sekejap saat ia melihat ke depan pohon-pohon yang semula subur dan hijau di sana mulai layu secara aneh pada saat ini. Ini adalah melihat tontonan ini Dahinya mulai berkerut. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan yang ramping, dan dengan lembut menyentuh bumi. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam bumi, sebelum bertemu ke arah tertentu. Arah itu adalah lokasi pertemuan bela diri di pinggang gunung. Seni bela diri yang kejam seperti itu, orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Pria berpakaian abu-abu bergumam pada dirinya sendiri. Jelas tidak mungkin bagi klan Wei untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Karena itu masalahnya. Itu seharusnya milik orang yang menantang metode Asura. Dengan pemikiran ini, beberapa percikan api mulai terbang di kedalaman mata pria berpakaian abu-abu itu. Saat busur mulai naik dari sudut mulutnya. Orang ini memang menarik. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 876, kuat, dentang bum, pilar cahaya energi raksasa bergegas ke awan, saat suara gemuruh yang keras bergemuruh di sekitarnya. Gelombang energi berdesir keluar, menyebabkan ruang itu sendiri melengkung dan menyimpang. Di sekelilingnya, keheranan dan keterkejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung, karena banyak orang melihat pemandangan aneh di langit. Ekspresi banyak ahli menjadi suram. Seorang ahli tahap awal mendalam hidup seharusnya tidak mampu melakukan tindakan seperti itu Orang ini benar-benar tangguh Beberapa tatapan berbalik serius ketika mereka melihat ke arah sosok kurus di dalam pilar cahaya dan bergumam Mereka bisa merasakan persis betapa mengerikan serangan yang telah kental Lindung adalah Jelas bahwa dia benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan Mengenai keputusannya Beberapa ahli yang cerdik dan berpengalaman tidak menganggap ini aneh. Melawan tiga lawan yang kuat dengan kekuatan seperti itu, semakin lama dia menyeret ini, semakin tidak menguntungkan baginya. Sebagai gantinya, akan lebih baik untuk menggunakan kekuatan penuh seseorang dengan serangan terkuatnya seseorang, dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Pada saat-saat seperti ini, segala jenis serangan menyelidik tidak akan memiliki penggunaan sedikit pun. Namun, trio Wei Zhen tidak mudah dihadapi. Gazes tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tiga sosok di dalam alun-alun. Pada saat ini, karena tontonan yang telah diciptakan Lindong, guncangan muncul di wajah ketiga sosok itu. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka dengan cepat berubah suram. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka dikalahkan oleh Lindong meskipun berkolaborasi, Ketenaran dan reputasi mereka akan menderita pukulan berat. Ingin menggunakan ketenaran dan reputasi kami sebagai batu loncatanmu. Aku pikir kamu pasti bermimpi. Wei Zhen mengepalkan giginya. Ketika ekspresinya berubah seram dan suram. Detik berikutnya, tatapannya beralih ke Chen Luo yang juga mendung dan berkata, Brother Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh kita. Bocah ini memang tidak sederhana. Petik 2 setelah menyaksikan tontonan yang diciptakan oleh Lindong, terbukti bahwa Wei Zhen benar-benar menarik penghinaannya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa dia mungkin tidak bisa memblokir serangan itu sendiri. Sepakat, Chen Luo mengangguk, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Terhadap pilar energi menakutkan yang telah memenuhi langit, sepotong teror memang muncul di dalam hatinya. Saat keduanya saling memandang. Kilatan tak menyenangkan melintas melewati wajah mereka. Satu memegang pisau raksasa, yang lain memegang tombak hitam panjang. Pada saat ini, dua kekuatan Yuan yang tidak terbatas tak terbatas membuka dari tubuh mereka. Kum kekuatan Yuan yang tak terbatas yang mengelilingi keduanya tampaknya berubah menjadi badai, karena mereka berputar dengan keras. Yuan power bergesekan dan lecet dengan udara, menghasilkan suara dengung yang menusuk. Di samping mereka berdua, Wei Li juga mendesak kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara ekstrim. Meskipun jumlah Yuan powernya lebih rendah daripada Wei Zhen dan Chen Luo, kekuatan ahli tahap awal mendalam kehidupan puncak masih cukup mencengangkan. Lindong, hari ini, aku ingin melihat persis seberapa mampu kamu untuk benar-benar berani mengklaim bahwa kamu akan dapat menghabisi kami dalam satu gerakan. 2. Wei Zhen memegang pisau raksasanya dan meraung ke langit. Sebuah kilatan pedang yang sangat cepat dan sengit langsung menggelembung di matanya. Tembakan berserkiwan power berkumpul di atas kepalanya. Kepalanya membentuk bentuk gunung dengan puncak berbentuk pisau. Kilatan bila menyelimuti udara, tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk mengiris ruang itu sendiri. Bersenandung dibandingkan dengan aura Wei Chen yang sombong. Chen Luo tampak sangat muram dan menyeramkan saat ki hitam kabu abuan meringkuk di sekujur tubuhnya. Ki seperti roh jahat ketika mereka bosan dengan tombak hitam panjang di tangannya. Teriakan menusuk ribuan demi ribuan hantu agak mengerikan. Siapapun bisa melihat bahwa Wei Zhen ini, serta Chen Luo, tampaknya menunjukkan serangan terkuat mereka. Jelas, mereka sangat jelas bahwa Lindong telah memasukkan semuanya ke dalam serangan ini. Selama mereka bisa memblokirnya, Lindung pasti akan kehabisan kemampuannya yang terbatas, dan pasti akan kalah. Lindung melayang-layang di dalam pilar cahaya. Ketidakpedulian muncul di dalam mata hitam pekat itu ketika dia melihat ke arah dua orang di kejauhan, yang aura-auranya menutupi langit. Detik berikutnya, segel tangannya yang berubah diam-diam membeku. Bang, segel tangan instan Lindung membeku. Ruang di belakangnya langsung hancur. Saat kehampaan gelap merembes keluar. Dalam kehampaan, sosok samar dan buram muncul. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Dan membawa niat pertempuran yang menakutkan. Niat bertarung ini menyebar di bentangan dunia ini. Menyebabkan kulit kepala orang yang tak terhitung banyaknya menjadi agak mati rasa. Pada saat ini, mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka menyala. Niat bertarung semacam ini entah bagaimana bisa memengaruhi hati dan pikiran mereka Mengaung Dalam kehampaan Sosok yang telah melewati waktu menghadapi langit dan meraung Raungannya sepertinya mengandung amarah yang tak berujung dan menggoncang dunia Bang bang bang Saat deru terdengar Kekuatan Yuan di bentangan dunia ini segera meledak Detik berikutnya Sosok itu mengambil langkah maju Dengan langkah ini ia seolah menerobos kehampaan dan muncul ke dunia nyata. Ledakan, namun, sosok itu masih belum dapat menembus batas antara ruang dan waktu. Saat kakinya melangkah maju, niat bertarung tak berujung mengembun, dan membentuk segel raksasa bercahaya, yang turun dengan gemuruh yang keras. Detik berikutnya, itu menembus kekosongan, dan tanpa ampun jatuh ke trio Weizen. Sebelum segel raksasa berpendar dari niat bertarung menyentuh tanah, seluruh puncak gunung sudah bergetar. Di alun-alun di bawah ini, tanah dalam seribu radius runtuh secara spontan, menciptakan lubang hitam raksasa. Mountain transform menjadi Blade Cut. Wei Zhen mengangkat kepalanya, dan melihat segel bercahaya raksasa yang telah melewati kekosongan dengan ekspresi serius. Di bawah fluktuasi yang menakutkan, semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi buram. Ketika tangannya mengepal erat pada gagang bilah raksasanya. Dengan gemuruh, dia menebas dengan marah. Bang! Begitu pedang raksasa itu ditebang, gunung yang terbentuk di atas kepalanya mulai bergetar hebat. Puncak utama terus terputus. Ketika kilatan pedang tak terbatas menyapu langit. Puncaknya terbuka berubah menjadi bilah gunung yang panjangnya ribuan kaki. Detik berikutnya, itu cenderung dan menebang menuju segel niat pertempuran yang bersinar. Di sampingnya, Chen Luo juga mengaum di langit, sementara kabut hitam keabu abuan menjenuhkan udara di sekitarnya. Wajah hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak panjang di tangannya, ketika fluktuasi yang menakutkan dan dingin memancar keluar. 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Telapak tangan Chen Luo tiba-tiba menepuk batang tombak, saat merobek udara. Kabut hitam melengkung di sekitarnya, mengubahnya menjadi meteor hitam. Itu menembus kekosongan, dan dengan kejam melolong ke arah segel niat pertempuran yang bersinar. Wave Furious menelan well Di belakang keduanya, Wei Li menggunakan semua Yuan Power miliknya untuk menampilkan serangan terkuat yang dia miliki, dan mengirimkannya dengan gemuruh. Bang Bang Tiga serangan yang sangat kejam melesat menembus langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah tatapan berapi yang tak terhitung jumlahnya dan nafas yang tertahan, mereka bertabrakan dengan keras dengan segel bercahaya yang turun. Ledakan, pada saat tabrakan, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Selanjutnya, semua orang melihat energi tirani meletus di langit. Itu mirip dengan gunung berapi yang meletus di langit, sangat keras dan menakutkan. Energi mengamuk tersapu dengan cara yang tak tertandingi, menyebabkan beberapa ahli yang melayang di udara menderita akibat gempa susulan. Mereka memuntahkan seteguk darah, sebelum buru-buru turun dengan cara yang menyedihkan. Generasi tua dari empat klan segera mengambil tindakan, saat Iwan Power yang kuat terpancar keluar, membentuk penghalang yang melindungi kursi dari berbagai klan. Hanya dengan melakukan itu mereka terhindar dari cedera. Namun, Deritan yang menusuk telinga ketika energi itu berdampak pada penghalang, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jika serangan seperti itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan tidak ada yang tersisa dari orang itu. Energi yang tersisa menyebar dengan panik, berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat ini, seluruh puncak gunung tampak sangat berantakan dan kacau. Banyak orang sial yang tertangkap setelahnya memiliki rambut acak-acakan dan tampak sangat menyedihkan. Kekacauan ini berlangsung beberapa saat, sebelum tatapan demi tatapan beralih ke langit dengan suara mendesis. Mereka ingin mengetahui hasilnya segera. Tatapan berapi-api menyatu di langit. Detik berikutnya, mereka melihat empat sosok berhadapan di langit yang jauh. Ur, di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya itu. Wei Li adalah orang pertama yang menyemburkan seteguk darah, sebelum pakaian di tubuhnya meledak. Darah menyembur dan menyembur keluar dari pori-pori kulitnya, ketika dia jatuh kepala pertama ke tanah. Auranya sangat lemah, dan jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Bagaimana ini mungkin? Rambut Wei Zhen tersampir di bahunya, dengan noda darah menutupi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar saat mereka memegangi pedang raksasa itu. Sementara darah menetes dari ujung pedangnya yang tajam, saat ini matanya yang awalnya suram dan ganas sekarang dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, lindung masih memaksa mereka dalam keadaan seperti itu. Di samping Weizen, telapak tangan Chen Luo masih memegang erat-erat ke tombak hitam panjang itu, namun... Tubuhnya yang sedikit gemetar mengungkapkan bahwa situasi di dalam tubuhnya tidak tenang. Mata gelap lindung menatap mereka berdua sebelum dua suara rendah dan dalam teredam terdengar dari tubuhnya. Ketika dua lubang berdarah meledak di lengannya, namun dia hanya melirik sedikit pada luka-lukanya sebelum menarik pandangannya, dan mulai menatap dengan acuh tak acuh pada dua orang yang berdiri di udara di depannya. Kamu tersesat. Sebuah suara acuh Acuh terdengar perlahan dari mulut Lindong. Ur, tepat saat kata-katanya terdengar, Wei Zhen dan Chen Luo masing-masing menyemburkan seteguk darah. Celah sebenarnya muncul di permukaan bilah raksasa dan tombak hitam, karena kecemerlangan mereka menjadi sangat redup. Ketika mereka menyemburkan darah, mereka berdua muncul seperti burung dengan sayap patah. Ketika mereka jatuh tak berdaya dari langit, sambil menggambar bekas luka merah gelap di udara. Di bawah keheningan maut yang menguasai seluruh gunung, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan besar pendaratan mereka menciptakan celah raksasa di tanah. Saat keduanya mendarat di tanah dengan ledakan keras, seluruh area dipenuhi oleh kesunyian yang mematikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap dua sosok berdarah, saat mulut mereka perlahan mulai jatuh terbuka. Bisakah hasilnya diumumkan? Keheningan memenuhi seluruh gunung. Lindung berdiri di udara, saat dia diam-diam menggunakan tangannya yang sedikit gemetar untuk mengusap noda darah di lengannya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah wasit klan Sentu, saat pertanyaan datar dan lembut perlahan bergema di dalam keheningan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah dada